Setelah wafatnya Raja Besar Bali itu dalam Watu renggong, kerajaan Bali yang berpusat di Gel, -gel mulai goyah. Intrik merebak di lingkungan istana. Setelah pemberontakan Krian batan jeruk dapat diatasi, kekuasaan dalam pemayun bekung semakin lemah. Hal itu menyebabkan Pasuruan, sasak, Blambangan, dan sumbawa tidak patuh lagi. Keadaan di lingkungan istana semakin tidak kondusif. Para pembesar kerajaan saling curiga-mencurigai semuanya mencari pengaruh sendiri-sendiri. Akibatnya dapat diduga akhirnya muncul pemberontakan lain. Namun, kali ini Tutsugi hanya akan membahas pemberontakan Igustiagung Maruti, salah seorang wari area kepakisan yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan menguiklah. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak dengan merujuk buku karya Kandu Supatra berjudul Babad Usana Bali Pulina. Pemberontakan demi pemberontakan yang terjadi di Gel-Gel membuat dalam pemayun bekung mengalami kesulitan menjalankan pemerintahan. Akhirnya kekuasaan dilimpahkan kepada adik beliau dalam Dimade yang kemudian bergelar Sri Aji Anom dalam segening sedangkan dalam pemayun bekung pindah ke kapal. Disebutkan Sri Dalam Segening begitu bijaksana dan memiliki wibawa yang besar. Sementara para Arya kembali ke posisinya masing-masing, para pasak, bendesa, dan pande diperkenankan kembali melakukan kewajibannya. Begitu pula wilayah Sumbawa, Sasak, Blambangan, dan Pasuruan dapat dikuasai kembali. Dalam segening memiliki banyak istri dan banyak anak. Dari Permaisuri, lahir Sri Anom Pemayung, Sri Agung Dimade, Sri Rani Kuang, dan Idewo Karangasem sedangkan istri penawing atau selir menurunkan idewa cawu, idewa belayu, idewa semerte, idewa pemeregan, idewa lebah, idewa sidan, idewa kabotan, idewa pesawahan, idewa kulit, dan idewa bedahulu Ada pula putra beliau yang lain yakni idewa mangis yang diasuh oleh Kiai Kori dan hendak dijadikan raja di Badung Putra beliau yang lain lagi yang lahir dari istri penawing Nipasa Panji bernama Kibarak Panji diberi tempat di sebelah utara bukit diasuh oleh krian ularan. Kelak beliau berhasil mendapatkan kedudukan sebagai adipati dengan gelar kiai Panji Sakti. Setelah lama berselang putra dalam segening yang bernama Sri Anom Pemayun dititahkan untuk menguasai daerah Singarse disertai oleh Kyai Wangbang di Madi dan pendeta Ida Pedanda Wayahan Buruan Selanjutnya, setelah dalam segening lanjut usia, Sri Anom Pemayun kembali ke Gelgel -Gel dengan dikawal oleh para Arya, Pasa, Bendesa, dan Polesari untuk menjadi raja menggantikan ayah beliau. Setelah dalam segening wafat, Sri Anom Pemayun memutuskan untuk mengganti para pejabat istana dengan keturunan krian kubon tubuh karena mereka amat setia kepada dalam sejak leluhurnya dahulu. Kebijakan Sri Anom Pemayun itu menimbulkan perasaan tidak puas di kalangan para pejabat istana karena banyak yang kehilangan jabatan. Salah satunya adalah Krian Maruti. Maka terjadilah perselisihan di kalangan istana dan Sri Agung Dimande dihasut untuk menggantikan kakaknya sebagai raja. demikianlah krian Maruti yang menentang kekuasaan dalam Anom Pemayun mendapat dukungan dari Sri Agung Dimani. Oleh karena Sri Anom Pemayun tidak ingin terjadi perebutan kekuasaan di antara saudara sendiri, maka beliau mengalah dan pindah ke Purasi untuk selanjutnya ke ke Ababi dikawal oleh krian kubon tubuh, krian tangkas, krian berang singa, beserta pusaka kisudamala yang dikenal dengan semutan, kibengawan canggu dan kikidang menoleh. Setelah beberapa lama Sri Agung di Made berkuasa di gel-gel dengan patih krian Maruti, timbul lagi perasaan tidak puas di hati krian Maruti dan beliau lantas menentang dalang. Sri Agung di Made diculik dan ditahan di galiran. Namun karena Patih yang lain dan Laskar Gel-Gel masih setia kepada Dalem, Krian Maruti jadi bimbang. Akhirnya ia ke galiran untuk menghadap Dalem dan mohon ampun. Namun suasana di lingkungan istana semakin kacau. Pertentangan di antara pejabat semakin meruncing sampai akhirnya Krian Maruti memutuskan untuk merebut kekuasaan dalam Sri Agung Dimade. Hal itu menyebabkan Sri Agung Dimade mengungsi ke guliang bersama keluarga, rakyat, dan patih yang masih setia. Kemudian disebutkan Sri Anom Pemayun yang berkedudukan di Istana Tembega memerintahkan putra beliau Sri Anom Pemayun Dimade untuk menggantikan kedudukan beliau dan beliau lalu pindah ke Melayu, sekarang bernama Ulah, yang masuk wilayah Singarse Sidemen, dikawal oleh para punggawa, manca dan rakyat serta bagawan tapuri yakni Ida Pedanda Gede wayahan Buruan. Krian Maruti yang sedang berkuasa di Gel Gel berniat menyerang Singarse, tetapi tidak jadi. Sebaliknya, Sri Anom Pemayun Dimade ingin sekali menyerang Krian Maruti di Gel-Gel. Namun, keinginan beliau dicegah oleh Bagawanta beliau. Oleh karena Krian Maruti kembali ingin menyerang Singarse, maka Sri Anom Pemayun Dimade menghadap ide-pedanda wayahan buruan guna mohon restu dan hari baik untuk menyerang Gel-Gel, dengan tujuan menjalankan dharma kesatria dan menegakkan kebenaran, Ida pedanda merestui niat Sri Anom Pemayun Dimade dan menitahkan putra beliau Krian Lurah Dimade untuk menyampaikan maksud tersebut kepada saudara beliau yakni dalam di Guliang. Krian Lurah jadi bolak-balik dari Singar deman ke Guliang untuk mempersiapkan hal tersebut. Ketika itu, Sri Agung Jambe pindah ke Singarse bergabung dengan putra mahkota yang bernama Sri Agung Gede Ngurah. Persiapan dilakukan di Singarse dipimpin oleh Sri Agung Jambe, didampingi oleh Edepedando Wayahan Buruan serta Kiai Jambe Pule, Kiai Tamlang, seorang pejabat kriyan Panisakti di utara bukit. Setelah persiapan matang, maka dilakukan penyerangan pada hari Selasa Pahing, Wukubale tahun Saka 1626. Setelah terjadi pertempuran dasyat, akhirnya Gel-Gel dapat dikuasai sepenuhnya dan Krian Maruti melarikan diri keluar Gel-Gel. Sri Agung Jambe kemudian dinobatkan sebagai penguasa Gel-Gel. Oleh sebab Istana Gel-Gel dianggap telah dicemari oleh pikiran dan perbuatan buruk, maka direncanakan untuk membangun istana baru tidak jauh dari sungai dan berdekatan dengan Gunung Agung. Istana itu kemudian disebut Semarapura. Sedangkan Sri Agung Gede Ngura akhirnya beristana di Sidemen ditetapkan sebagai raja muda penguasa wilayah Singarsa. Pada pemerintahan Sri Agung Jame di Semarapura, Singarsa dinyatakan sebagai negara bagian sesuai dengan struktur pemerintahan kerajaan. Demikian kisah Igu Agung Maruti merebut kekuasaan gel-gel menurut buku babad usana balipulina apa pendapat sahabat silahkan kasih komentar di bawah ya Rahayu